temanku lagi dikejar tower langsung aja sereset nah skill 2, langsung tuh jadi ultinya dia juga bisa cancel ultinya Aka ya guys ya kalau kalau tepat uh langsung kita lompat sereset sereset maniak kita lihat seorang Jestro limit bajan langsung masuk ke dalam tower bajannya mati guys ya kita langsung lihat nih ya Wah, di sereset wow uh tuh kalian lihat ya aku seneng banget tuh guys kalian lihat. Tidak semudah itu baru Sepek, Gua tiba-tiba, hey. Sepek, Anjing. Udah atas, gua blok. Udah maniak-maniak. <tuk> <tuk> <tuk> <Udah, tuk> <tuk> <Udah, tuk> <tuk> masih, masih Dimarahin gua, Anjing. Nanti, kalau bicara-cariin nambah sebelas, pasal apa nge-senteng, kalau kita bermain, mungkin guys bisa-bisa comeback, guys. <tuk> Bom oh, yes. Kill! udah oh, thank you banget, sumpah sumpah sumpah, ini gue ga ekspekt banget loh, tiga belas dua dua konten konten konten guys, kira, ah. rikal pembawa berkah guys. Hai. Masih udah pasif anjing. Haylosh, nih cuekin aja. Mendyek, wait, sevet, sevet, gratis sepatu biar cepet sepatu lari lari. Please, please, please. Aduh malah nggak jadi guys sepatu gua. Jadi sevet pertama gua. Wah. Lagi-lagi-lagi Lagi-lagi co Oke <tik, tik singa Public macan Gila macan-macan Kita udah macan bos ada di sini guys ya. Mati lah di Digi, guys. Udah ada Digi eh, one one dulu ya kayaknya mati nih. Ah, <laughs> mati duluan dia, guys ya. Dia udah pakai skill 2 juga tidak mempan, cuy. Wait. Yo, i yo, yo, guys, double kill dari seorang Jess no limit di sini. Sekarang kita bisa lihat ya. Triple kill, triple kill, triple kill. Wah, kurang ajar kali serosot mati dong triple kill dong oh digi masih bisa save di sini guys ya masih bisa dilapangkan save oleh seorang jess no limit maniac di sini kita lihat ya wow save nya sangat cantik hahaha kalian lihat guys ya bayangkan guys ya musuhnya dua bronja sampai guys ya gipskin dong bang jess oke dah. Lempar, yuk! sana lo dia woi maniak cok maniak gua gua maniak cok cepet cepet guys guys cepet cok cepet co. cok eh cepet gua cepet matam lagi kau enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa, bisa, bisa, bisa, bisa sumpah ya udah ya udah eh, lagi kok, cepet cawe, baca lagi lagi lagi lagi lagi, ya maju lah maju maju cawe maju maju, maju, berapa kali bro, terus satu lagi satu lagi, ya dikasih dia, lagi cawe lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi kok, eko, lagi, lagi. Ya, maju, lagi. lagi empat kali, ya, kali kok, woi jangan masuk gitu jamu. Ya. Bentar lagi kita lebaran, guys. Ya, oke, okay, semuanya. Sampai jumpa lagi, thank you guys. Bye bye. Guys, kita udah hidup lagi. Aduh, tim kita rata dong. Tim kita rata, bos. Bos, tim kita rata nih. Gimana ini, guys? Ya ampun, rata Aduh timku, guys. Guys, ya timku rata, guys, guys. Aduh, ada timku rata, guys. Berlima bang. Oke, okay. aduh, hati-hati nih. Berlu, berlu, berlu itu itu itu nggak ada ini sih nggak ada enggak ada ini gak bisa bisa ya hmm, Mati, nice. Triple kill, triple kill. Oke, okay. mati dia guys. Wu, wu, maniak. Oke, okay, Savage dong. Yo, ini mana ku Where is my Savage? Wih, kau kau ya, sok-sokan gitu ya? Hah? Game dapet service terus, game sebelumnya enggak deh. The guys ya, jadi orang yang ngatain kita sampah, kita, kita kasih dia saya dong. Lagi katanya. We're equal in torrents. An ally has been slain. Unstoppable! Double kill! Triple kill! Maniac! Taste this! Reaches the battlefield. Smash them. Initiate retreat. All troops deployed. Initiate retreat. Mega kill. An ally has been slain. Jadi sedikit lagi di sini aku masuk Supreme ya nih guys 3.632 MMR ku Dan yang dibutuhkan untuk masuk itu adalah 4.076 Jadi sekitar 400-an lagi masuk nih guys ya Sedikit lagi itu sedikit ya guys ya Karena kalau misalkan di peringkat ini tuh Kalah minusnya sedikit uh, Menang plusnya banyak guys ya Kita bakal langsung aja solo ranket ya Kalau misalkan kalian setuju aku untuk kejar sampai masuk Supreme ya Kalian like sampai 30.000 lebih guys ya Langsung aja kita gaskan ke gameplaynya oke okay? Oke okay guys gas gas gas gas gas gas gas gas gas yeah. gas aduh nggak mati guys satu hit itu guys cuma aku ngeri mati tadi guys aduh double kill ya ampun ya ampun, ya ampun guys ya ampun guys ya ampun guys ya ampun guys ya ampun guys dia mau sepek enggak nih mau sepek enggak bos saya sepek nih sepek nih hmm. mau sepek kah mau sepek kah mau sepek kah mau sepek kah mau sepek kah bos Oh ya, mau sepeg, bos Ah, mau sepeg, kah bos Wait, wait, Hmm, mau sepeg Mau sepeg, kah? Aku yang nih, ah Mau sepeg, ah Ya yeah. Ya yeah. Ya yeah. Full Power punya dosa banget anjir 激行車輪が Itu saya lah, tolong oke okay, guys, kita lihat nih, guys, jadi kejar-kejar, guys ya. Hmm, sekali combo mati, guys, double kill ya, mantap. Miniak, bos, saya tidak tidak hmm. ah udah mundur-mundur-mundur-mundur mana nih guys <laughs> mati temen kita guys ah tidak tuh mereka orang-orang Filipin kayaknya guys ya orang-orang Filipin semua itu guys aku nggak tahu dah itu mereka ngomong apa guys Kayaknya satu lawan aja, guys. Ya, kita coba satu lawan aja lah, guys. Setelah aku nih, guys, nggak save-save sih, guys. Ini udah bisa sih, guys. Kita, kita udah bisa nih, guys, karena lapan detik lagi kan, brodinya hidupnya kita bisa kilat per satu. Ayo, udah lot aja, kalian lot aja. Ayo, ayo, aku sampan nih aku sampan ya, hmm, sampan dulu, guys. Oke, okay, nice, Dapat satu kill ya. minyak satu lagi satu lagi where are you oke okay, guys wow! full power ML ML si karina hi hi opo kamu mau opo ko aku gak ngerti service boss wah gila guys ya oke okay. ampet banget guys ya Street, nothing. お ready.